9 Januari tahun 2023 yang dilaksanakan laksanakan Satu, Satu. Kami barisan ansor serbaguna. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta Dua. dan undang-undang dasar 1945. Kami barisan ansor serbaguna. Kami barisan ansor serbaguna. Memegang teguh cita-cita proklamasi, memegang teguh cita -cita proklamasi. Kemerdekaan, negara kemerdekaan negara Republik Indonesia, Empat, Orang. kami ad tim kepada kiprah M. Lima. lima, kami barisan ansor serbaguna. serbaguna, setia dan berani membela kebenaran. Dalam masa perjuangan Ansor, dalam wadah perjuangan ansor. Perjuan ansor, demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia, demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. Nah. Nah. nah, kami barisan Ansor serbaguna, kami barisan Ansor serbaguna. Peduli terhadap nasib umat manusia, Peduli terhadap nasib umat manusia, tanpa memandang suku, tanpa memandang suku, bangsa. bangsa, bangsa, agama dan golongan, agama dan korban. Bosu! Kami barisan Ansor serbaguna. Kami barisan Ansor serbaguna. Melancarkan demokrasi. Kebenaran, keadilan dan demokrasi. Lawan! Lawan! Kami barisan Ansor serbaguna. Kami barisan Ansor serbaguna. Siap mengorbankan seluruh jiwa. Siap mengorbankan seluruh jiwa. Raga dan harta demi mencapai ridho Allah. Jiwa, raga dan harta demi ridho Allah. 9! 9! Kami baris Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, lakawlah wa lakawadai labilah, inggang Allah hormati, kalau takdimi, para alim ulama, para kiai, inggang betul kasbat setunggal-setunggal, wabir khusus Dhmateng Suriah, dan Tan Fidiyah, Kabupaten Boroko Romai Aziz. Para tokoh masyarakat yang hadir yang tidak jahit satu Bapak Kapolres, yang hadir atau diwakili oleh Bapak Kepatok, Pak Dandim, kemudian dari pimpinan muslimat, dari pimpinan fatayat, dari pimpinan semua bantum yang hadir, Bapak Kepala Kantor Kemenak, semua unsur yang hadir yang tidak bisa saya satu persatu, para ketua MBC yang hadir, para kiai, serta sahabat-sahabatku, ketua ansur yang kami cintai, kami banggakan ketua Ibnu IPPNU. sudah ada dinas Pak Supri ada Pak Camat Pak Kabul Pak Danum Ramil, Ketua Angsor sahabat-sahabat yang kami cinta yang tidak saya sebut satu persatu. kita bersyukur pada pagi hari ini bisa apel dalam rangka apel berarti menuju resepsi satu abad Nahdlatul Ulama di kecepatan pelangi miting badikan ponrogur dalam keadaan sehat apa arwah suatu apapun selawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad yang telah menuntun kita jalan kebenaran mudah-mudahan kita yang hadir semuanya terutama saya pelan-pelan untuk terus mampu menjalankan tutupan ganjang Nabi yang ketua dia melintiamah kita bersama-sama mendapat sahabat ganjang Nabi bagi yang kami hormati Izin saya berdiri di depan panjenengan karena memang ditugasi oleh Pak Ketua Ansor. Ini baju saya tidak Tadi malam Pak coba, agak kegedean sedikit, tidak jahil lagi. Tadi sudah agak lumayan kelihat, lah kelihatan seksi pakai BTR. Saya kelihatan lebih muda daripada Pak Ajis. Saya cari Pak Ajis di mana tempatnya. Ternyata pakai baju Ansor, tapi kali ini BG ganteng sekali bapak saya hormati, sebagai Nahdlatul Ulama saya paling di tataran paling bawah barangkali karena eh, kami lahir bukan dari darah biru maka saya tidak berani menggurui baju hanya saya berbesar. Dalam satu abad ini Nahdlatul Ulama telah mencapai tujuan yang luar biasa capaian-capaian tujuannya -capaian luar biasa. Sekarang tidak lagi NU memanggil kita tapi dunia membutuhkan Nahdlatul Ulama untuk merekatkan perbedaan. Di tangan Nahdlatul Ulama kehidupan sangat damai. Ada kebebasan beragama, rahmatan lil alamin kabar yang luar biasa dan kita sebagai generasi muda yang tergabung dalam Ansor dan Bantor, mimpi besar saya PR kita dalam abad kedua jauh lebih berat daripada sekarang. Maka kita perbanyak jam iyah. kita kembangkan Bantor dan Ansor, kita banyak latihan yang luar biasa, kita banyak pembekalan, kita banyak iklan-iklan. Maka Kemarin saya juga minta kepada kepala desa sudah ada lima puluh kepala desa yang daftar untuk menjadi anggota Basarnas, Ansoer, Rusia, dan ke depan ya yang NU yang tidak NU yang kita tidak kita, kita, kita paksa, <Independence> tapi pelan pelan pasti akan tobat <tuned> Iya. pasti NU pada waktu Kemudian sudah daftar, sebentar lagi saya minta kepada ketua-ketua izin kalau diperkenankan segera. Para kepala desa sudah terlalu 50 termasuk desa meeting. Ini yang punya jembatan pelangi, sebentar lagi juga tobat. Sebentar lagi juga tobat, masuk ke banser. dan kita diklat bersama-sama. Mungkin di sini diklatnya. termasuk Pak Camat, kebanyakan, alasan-alasan juga. Halo, <tuk> Mbak Ti. Banyak saya, Bapak Ti boleh enggak kalau saya umur segini kemudian saya tobat? Waktu tobatnya sampai ajal, nyawa di sini masih boleh, Pak Camat, untuk belum segera ke tobat dan masuk banser. saya bilang gitu. Bapak-Ibu saya hormati PR kita luar biasa. Di kita menyiapkan generasi yang ada di perokok, maka berkali-kali sudah enam kali saya sampaikan di setiap pidato. Kita ini sebentar lagi akan menerima ledakan bonus demografi. Persiapan kita untuk menyiapkan generasi penerus kita. Inilah yang luar biasa PR kita bersama-sama. Ini PR nah betul ulama ke depan. Kita besar Indonesia, tapi bagaimana dengan akhlaknya? bagaimana dengan moralnya nantinya dunia sudah tidak mau hamil Suez sudah tidak ada lagi bayi lahir karena wanita tidak lagi mau hamil Paris, Jepang sudah tidak ada perkawinan. artinya Wong kawin salah-salah memenuhi -salah sehingga orang meteng, orang salah meteng Indonesia ini sudah lagi banyak-banyak orang hamil, bahkan kemarin saya minta dispensasi, nikah hamil duluan katanya tapi sejumlah ini, ini kota santri belum, belum bukan berarti kalau hamil duluan itu adalah zina, Kadang disirikan sama bapak ibunya karena usianya belum cukup akibat undang-undang 2001 2019, 2019, sehingga hamil baru hamil minta bisa nikah kepada kemenang kepada KUA maka dianggap kita banyak tapi jumlahnya tidak terlalu banyak kalau dibanding yang lain Jawa Timur urugur nomor 10 dari dari bahwa artinya terbaik ke sepuluh kita mampu menurunkan. Uh, diska jumlah dispensasi nikah yang sempat geger di Vira nah, kembali kepada persoal generasi muda, maka saya pesan kepada Ansor khususnya, mari kita kembangkan Ansor di ponsel ke semaju-majunya dalam rangka menjaga akhlak yang luar biasa, saya yakin ketika generasi muda kelak yang ledakan boros demokrasi 2045-2040 itu adalah Generasi Ansor, saya meyakini dunia tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlakul karimah. Nah, itu biar kita bersama-sama. Sehingga terima kasih buat Ansor hari ini satu abad nahdlatul ulama NU memanggil darah kalian untuk bersama-sama menjaga NKRI, menjaga martabat dan menjaga generasi penerus yang sangat nahdlatul ulama. Itu biar kita bersama-sama. Maka. Atas apel ini saya terima kasih, ternyata tadi malam kami menguji apakah banser dan Ansur hadir pada apel hari ini atau tidak. Ternyata hari ini apel luar biasa dan besok kita resepsi, tanggal 7 kita resepsi di Sidoarjo Satu Abad Nantutul Ulama. Tunjukkan angsa dan banser Perlogo luar biasa penjaga ulama, penjaga NKRI dan penjaga NU. Yang tidak bisa berangkat berapa orang nanti aku tak sama Pak akan kemenang rundingan jangan sampai ada angsor dan braser yang pengen buda tidak bisa budal. kita budal kan pokoknya kesana sana <tuk> kita bisa <berjalan -jalan. tuk> jangan takut kelaparan Pak P sudah membuat dapur umum kita harus bos biar banyak pokoknya biar jangan sampai ada yang kesulitan dahar pada itu Pak Ketua. Ini pesanan perjaringan yang saya sampaikan ini 100% dalam pesanan bahwa ilham. dari saya dikasih kopi paste tadi malam Pak Bati. Jangan bergeser dari pesan saya seperti ini bidatonya. Gih, saya mohon Pak puas. Sehingga yang saya sampaikan ini 100% pesan dari Pak Ilham. Gini. Terima kasih atas waktunya. Ini tidak selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang luar biasa Penasihat PWGP Ansar Jawa Timur Tepuk tangan yang luar, luar biasa Bapak Kepada Kemenang Kapolres Dandin Seluruh jajaran Perpinkal Kolega kami Sahabat-sahabat Bandung Ibu Kutlimat Sahabat Fatayat Ibnu IPPNU dan seluruh yang hadir Sahabat-sahabat TNI Kang Gerapel, tepuk tangan yang luar biasa, sahabat-sahabat. Bimingangkabah -sahabat. Gerang Muda Ansor, para pengurus Sektor Banser, dan seluruh ketua dan Kasat korean, serta seluruh sahabat-sahabat Ansor Banser yang luar biasa. Puji syukur Alhamdulillah, saya dan penjalan semuanya hari ini diberi keselamatan kekuatan untuk terus melaksanakan perjuangan ini. Amanah ini yang diberikan para alim ulama kepada kita untuk menjaga nasihat ulama, menjaga NKRI. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Alaihi Wasallam. <Sess> dan sejelek apapun kita hari ini, kita melanjutkan risalah nubuah melanjutkan perjuangan khatib Nabi demi mencapai kriteria khatib Nabi dan syafat <Sess> sahabat yang mulia. Salam sahabat yang saya hormati para kiai, para ulama. Mohon izin. Saya menegaskan dua hal, sahabat-sahabat. Bahwa prosesi resepsi satu abad nanjotul lama adalah penanda. Adalah penanda bahwa kita diberi amanah untuk melanjutkan perjuangan para Kyai Tugas selanjutnya adalah, sahabat-sahabat, terus melanjutkan panjenengan atau kita semuanya sebagai benteng lama dan kandung bangsa. Apa tugas konkretnya? Jika di lingkungan panjenengan tidak ada madrasah dunia jika di lingkungan panjenengan anak-anak kecil tidak bisa ngaji, jika di lingkungan panjenengan tidak ada madrasah etidya, maka sahabat-sahabat pantas berbaikat dari derek diklat lagi. Salah satu tugas kita adalah menjaga amaliah alusunah jamaah serta menjaga marwah para kiai. Itu adalah definisi dari benteng ulama. Maka jangan berpangkut tangan sahabat-sahabat ketika di lingkungan kita tidak ada madrasah diniyah, bocah-bocah rais-maji, maka ansor sahabat tidak ada diniyah di ada itu. Cangkak itu sahabat-sahabat. Yang kedua Sungai Benteng umpama Kami tidak mulu-mulu, kita semua yang tidak mulu-mulu. Yun pak Bupati, seragam kita tidak seragam. karena aper nyek sandialan Pak Bupati. Tetapi kita semangat, kita jadi contoh, jangan merendahkan matrabat kita kita diberi amanah oleh para kiai kita diberi seragam kehormatan walaupun kita tidak diberi gaji tetapi kita dijanjikan bahwa kita menjadi santrinya itu tidak ada tandingannya itu tidak ada tandingannya itu sudah mentok kita meyakini itu maka saya mohon maaf sahabat-sahabat Beberapa hari memforsir panjenengan untuk dari apel, untuk dari apel Ini sebenarnya hanya simbol Ini hanya penanda Tugas sebenarnya adalah panjenengan berhikmat di masyarakat Tugas sebenarnya adalah panjenengan mengabdi kepada lingkungan Membantu tugas pemerintah daerah, membantu tugas pemerintah desa Membantu tugas pemerintah terkecil Itu adalah definisi dari benteng ulama dan kader bangsa Siapa kita? masuk ke laboratorium. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.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 qauluna warahmatullahi wabarakatuh Wa khusul khatimi wa istasadu wa mabwajil karim Wa ala alihi wa fi kulli wa kulli Allahumma jannah wa min syahadika wa Allahumma ya mutabbiru tabbir ya muyasir سعدنا علينا كل كل عام سيدنا محمد